Ya, infeksi menular seksual tuh ada telur albus, ulkus, dan duh, ya Jadi ini tindakan ya, tanya. Laki-laki tiga anak laki-laki tiga tahun, keluka di kemaluan terasa nyeri, hilang timbul ya. Jadi pemeriksaan ulkus dangkal, multiple, berkelompok ya, terasa nyeri. Ini harus simplek ya. Ya kalau kalau ulkus smaller itu kotor. Jadi kalau herpes simplex ini ada dua, bisa primer dan sekunder. Primer itu tujuh hari, sekundernya lima hari. Kalau nah, nomor 2 ini ditanya penyebab ya. Penyebab perempuan 32 tahun borok nah di kelamin PSK hubungan seksual yang PSK positif. Status dermatologi ulkus batas tegas dasar eksudat ya nah, adenopati inguinal. Mikroskopiknya ini ada school office ini khas untuk ulkus molar ya. atau kan kroid dan di penyebutnya ya ini karena ada gejala-gejala luka tadi kalau treponema pallidum itu pada sifilis ya konore itu kencing nanah karena nama penyebabnya itu bi ya Okay, nomor tiga ditanya diagnosis ya. Akhirnya -akhir ketiga 37 tahun, mau keluar muncul bintik-bintik kemerahan hampir seluruh tubuh. Ada riwayat ganti-ganti pasangan seks. Ada juga luka di penis tidak nyeri. Ini sipilis sekunder. Istilahnya bintik merah ini adalah roseola sifilitica. oleh Sipilus primer itu old course ya. kalau tersier itu kuma, ya, atau neurosifilis. Ya. ya, selanjutnya wanita 20 tahun datang dan keluhan gatal luar biasa. ya pemeriksaan fisik ada sekret putih keju ya di kemaluan ini diagnosisnya adalah candidiasis ya. Hai kandidiasis Hai jadi kita belikan fluconazole 150mg Hai oral single dose Hai ya. kalau kalau 500mg intravaginal di hari itu mestinya Single dos ya, kan tujuh hari ya. Itraconazole 200 mg, ini mestinya per oral ya. Lalu nih ya. Nistatin itu seratus ribu intravaginah, tujuh hari ya. Oke nomor lima faktor resiko ditanya perempuan 20 tahun keputihan berbau putih keabuan ada klusel ini diagnosisnya bacterial phylogenosis ya. adanya pemakaian antiseptik dalam biasanya ya. oke, nomor 6 ditanya etiologi perempuan 30 tahun ke klinik keputihan ya. ada kuning bau amis Pemeriksaan fisik dalam status normal, vaginal swab ada clue cell ya. gram negatif kumpulan kokobasil, ya itu Gardnerella vaginalis ya. penyebab BV. Ya. Oke nomor 7 ditanya penyebab ya, penyebab keluhan pria 30 tahun luka ya. luka alat kelamin tiga hari lalu tidak nyeri, batas tegas, dasar bersih, ulkus durum maksudnya. Pokoknya rum itu disebabkan oleh treponema pallidum ya. Sifilis. Ya, cocobacillus itu scrofula ya. Dokre ya. Oke, kalau nomor 8, pemeriksaan lanjutan ya, intanya. Luka 30 tahun, pria 30 tahun, luka kelamin 3 hari lalu. dari hubungan PSK positif. Duk keluar, ademian tuh suratra eksternal. Luka penis tidak nyeri, Batas luka tegas, dasar bersih ya. Ini fokus durum ya. Sivilis, jadi kita periksa yang namanya. Dark field, ya, perasaan kamar gelap, karena software terponema validem itu uh, hanya bisa terlihat di suasana gelap tadi ya ini nomor saya ditanya tindakan ini pria 23 tahun, keluar cairan dari saluran kemih nyeri juga saat berkemih riwayat hubungan sek, pengen PSK, positif ya Resiko IMS jadi, genitalia tidak tampak du uretra, tapi. jadi ini kita lakukan dulu milking, ya. pemeriksaan fisiknya sekali. Kalau nomor sepuluh ditanya tindakannya, PSK 19 tahun, beruntus-beruntus merah, di kemaluan gatal, rambut sangat lebat, nah. jadi ditemukan kutu tuh di rambut kemaluan. Jadi kita, duga ini tirus pubis ya. pubis atau bisa juga pedikulosis ya. nah ini tindakannya kita oleskan obat di daerah pubis bahan perianal nah ya.